Halo guys, balik lagi sama gue Raffi di channel Raffi Biang Pastinya kali ini masih sama kontennya ya Masih tentang reaction Reaction Reaksi Entah gimana ya pengucapannya datu. tuh Ya sesuai di judul dan di thumbnail ya Jadi Suara pengamen ini tuh Dua jempol Bagus sekali, saking bagus ya so, Lihat sendiri aja nanti videonya ya Langsung aja kita meluncur ke videonya, tapi jangan lupa dong, sebelum itu di like, di comment, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian biar channel gue berkembang. Dan jangan lupa di follow akun sosial media gue, semuanya ada di deskripsi. Langsung meluncur ke videonya. Oke, ini dia orangnya, guys, si pengamen yang sangat-sangat sore -sangat bagus, dan kemarin-kemarin lumayan viral, ya, lumayan sering muncul di fvp di Instagram bahkan di apa namanya YouTube short sering banget nih orang muncul saking karena saking bagus ya gitu suaranya tapi gua nggak tahu ini akun dia real atau enggak gua nggak tahu tapi yang jelas ini ngupload video-video dia semua ya terutama yang ini nih ada 12345 So langsung aja kita ke video yang pertama ini pasti kalian udah pernah lihat deh pasti Bentar ya menghayati wa ya kita gedein sebagus apa sih suaranya dia <Tan> waduh gua jadi ketawa sendiri gua kena langsung aja ya tak pit <tan> anjing-anjing-anjing, kenapa sih kebanyakan? Hah kebanyakan suara hampanya gitu daripada nadanya. tapi cerita tuh yang terpani. gimana gua aja nggak bisa ngikutin ajar? lucu banget Cuk. sumpah. ini video ini pertama kali muncul pertama kali gue lihat tuh video ini dan eh. Ini di mana gitu, gue nggak tahu lagi nih dia tuh ngamennya di mana sih di Jakarta atau di mana gitu ya? Sumpah lucu banget, lucu banget. <tuk> <tuk> bye Hai, yeah. Dedeng lagi di videoin Anjir, Anjir, Anjir. Dia yang videoin pertama kali siapa ya? ini lucu banget nih gue kemarin ngakak nggak berhenti berhenti gara-gara video ini nih Oke kita baca komentarnya. ya <laughs> netizen yang kadang-kadang nih mulutnya nih ya part 2 ada di video baru Oke okay. itu ngos-ngosan keliling rumah kali tapi cintaku yang terbaik iya <laughs> yeah, Max juga nih Aldi oh, karena dia jalan ya kan keliling-keliling jadinya gitu ngos-ngosan gitu I am Furcon yang kedua nih Asep sudah bahagia untuk Asep selamat ya udah bahagia Asep selamat selamat bagus sih tapi lebih bagus diem jahat kamu Asep kamu nggak bisa lihat orang lain bahagia kamu Asep jahat kamu